Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia mengenai idola kesayangan kita. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan di pagi hari ini, pastinya persahabat ya. Kita benar-benar gak bisa move on dengan penampilan Bunda Lesti Picciora semalam di konser Betran Veto. Apalagi duet bareng dengan Onyo, masya Allah luar biasa. Duet yang sangat spektakuler Semua aja dibikin merinding dan kagum Dengan penampilan Bunda Lesti Gejorang Lesti bangkit Semoga terus berkarya Dan selalu memberikan karya terbaik Amin Kita simak juga kalimat caption Yang dituliskan oleh akun Lesti official Gimana perasaan kalian malam ini Lihat dede tampil lagi Hayo Tuh bersahabat ya Gimana nih perasaan kalian saat melihat Bunda Lesti kembali tampil pastinya bahagia pastinya terharu persahabat ya kita yakin sih bahwa Lesti Kejora akan selalu bersinar dan kita lihat juga persahabat ada kabar yang sangat membanggakan untuk kita semuanya untuk single sekali seumur hidup ofisial musik video sudah tembus 37 juta viewers dan masuk video musik terpopuler nomor 87 di dunia ini keren banget luar biasa suatu kebanggaan suatu kebahagiaan yang kita dapatkan yang kita rasakan kita selalu bersyukur begitu banyak orang-orang yang mendukung karya terbaik lesti kejora Masya Allah kemudian juga persahabat perhatikan ini ya sini ada kabar viral mengenai Aldi Taher yang menciptakan lagu tentang Lesti dan Rizky Bilar. Liriknya, persahabat ya, tentunya semua orang setuju banget nih bahwa Lesti sangat sayang Rizky Bilar. Rizky Bilar pun sebaliknya sayang dengan Lesti Kejoran. Itu lirik dari lagu Aldi Taher nih, persahabat ya. Mudah-mudahan... Teman, kerabat, sahabat terdekat Lesti Kejora dan Rizky Bilar selalu diberikan kebahagiaan yang selalu mendukung dengan tulus. Amin. Kita hanya mendoakan yang terbaik, kita hanya selalu mensupport karya yang terbaik untuk Lesti Kejora. Kemudian juga persahabat ya, ada sebuah postingan dari akun Semesta Merindu. Perhatikan persahabat, di postingan ini ada sebuah kalimat komentar dari Dr. Oki Pratama. Habis nonton konser Dedek Lesti, guys, maaf telat masuk. Wow, Masya Allah banget ya. Habis nonton konser Dedek Lesti ke Jura, sampai telat masuk tuh Pak Dokter Oki. Luar biasa banget ya. Ternyata, bersahabat, ya, Dokter Oki itu adalah leslar garis keras. Ini keren banget, bersahabat Masya Masya Allah tentunya di bangku penonton pun ada Kak Salsa persahabat ya ada dokter Oki terlihat Masya Allah banget yang mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka yang selalu mensupport dengan tulus buat Lesti Kejora kemudian juga persahabat ya kita lihat nih di akun tiktoknya dokter Oki langsung mengunggah video Lesti Kejora saat nyanyi di konser betran peto langsung menuliskan sebuah kalimat sebagai leslar garis keras kami mesti nonton konsernya yang ada Dede luar biasa, masya Allah. Suatu kebanggaan juga bersahabat ya, sekelas dokter Oki. Ternyata ngefans banget dengan Bunda Lesti Kejora. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang baik, orang-orang hebat yang tulus mencintai, mensupport idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat ya, perhatikan di sini ada sebuah potret Kak Sania dengan Bunda Lesti Kejora, masya Allah. Kak Sania emang. Sahabat yang sangat sejati Suka maupun duka Tetap selalu bersama Kita doakan juga buat Kak Sania Semoga sehat selalu, amin Dan kita lihat juga persahabat ya banyak sekali tanggapan komentar Yang diberikan di postingan ini Diantaranya dari akun Zahranur8405 Mengatakan Saya lihat langsung Cantik banget turun dari mobilnya Kak Rifi, jilbabnya tadinya model Seperti ini, tapi pas tampil Berubah model jilbabnya Ini keren banget Masya Allah Dan kita lihat juga tanggapan lain dari akun Ike Ernawati 4 mengatakan Masya Allah wanita hebat didampingi teman yang hebat pula Kadar Allah hasil seleksi Allah SWT Teman-temanmu yang tulus bukan karena pulus Ini keren banget persahabat ya Selalu menemani bunda Leslie ke Jorah. Mudah-mudahan sehat untuk kalian berdua. Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian, disimak juga diunggah di ig Salsa. Ini langsung dari bangku penonton, terlihat Bang Derik bersahabatnya, goyang asik, menyaksikan konser semalam. Ada Bang Adlin juga bersahabatnya, Masya Allah. Dan di sampingnya ada dokter Oki itu bersahabatnya. Ini keren banget. Semoga teman kerabat Lesti Kejora selalu mendukung dengan tulus ya Kita berharap banget banyak doa yang baik untuk idola kesayangan kita Kita juga pastinya masih menunggu kabar dan tentunya cidukang vitamin terbaru lainnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.